Bye. dan Bapak serta tamu undangan yang kami hormati izinkan saya Purno Widodo untuk memandu acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu nama budaya dan salam kebajikan yang kami muliakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno LP Marsudi pendiri House. Ibu Josephine Komara atau Ibu Obim, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia Ibu Yanti Airlangga Hartarto Staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri Kementerian luar negeri Republik Indonesia Ibu duta besar Siti Nugraha Mauludia Duta Besar Konsul Jenderal dan konsul Republik Indonesia Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan diplomat di seluruh perwakilan Republik Indonesia di negara-negara sahabat, seluruh pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Luar Negeri, rekan-rekan media, dan ibu bapak tamu undangan lainnya, selamat datang pada acara Hibah Batik dari Binhaus dan peminjaman koleksi Batik Lawas dari Yayasan Batik Indonesia kepada perwakilan RI di luar negeri. Acara ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka perayaan Hari Batik Nasional untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-berdawi yang dikukuhkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Mengawali acara pada hari ini, telah kita saksikan bersama lenggak-lenggok warga Rusia yang tergabung dalam Sanggar Kirana Nusantara Dance, binaan Kiberi Moskow dalam Tari Batik. Tari batik dikreasikan untuk memperkenalkan berbagai macam kain batik yang dibuat menggunakan canting di permukaan kain. Tarihan ini juga mengambil filosofi motif batik yang memiliki kandungan makna tinggi dengan sebuah pesan bahwa manusia hendaknya tidak pernah menyerah dalam mengarungi kehidupan. Sebagaimana ombak di samudra yang tak pernah lelah untuk bergerak menuju pada acara selanjutnya yaitu pemutaran video batik inhouse hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan kita saksikan bersama indahan batik mahakarya obin yang tadi sudah terpampang nyata keindahan batik karya Ibu Josephine Komara atau Ibu Obin yang akan segera disumbangkan kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung penguatan diplomasi, diplomasi batik Indonesia di luar negeri. Dan kini kita undang Ibu Obin untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Obin, dipersilahkan. Selamat pagi. Selamat hari batik. Dan salam gembira, Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, Staf Ahli Bidang Sosial dan Pemberdayakan mas Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Duta Besar Siti Nugraha Mauludia, Seluruh Duta Besar Republik Indonesia, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Kepala Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Ibu Yanti Air Langga Dan rekan-rekan media dan tamu undangan lain Saya Obin, mewakili diri saya sendiri dan bin House Hadir di sini hari ini untuk menyerahkan kepada Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno, sehelai kain batik dari 132 helai sebagai simbol yang akan dihibahkan kepada negara. Untuk dipasang di setiap kerutaan dan perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia. Kain-kain ini adalah hasil pintalan, tenunan dan penyantingan tangan yang tiada duanya. Setiap helai kain adalah unik, dibuat dengan cinta oleh tangan-tangan yang sangat terkenal. Besar harapan saya, KBRI, KBRI dan perwakilan Republik Indonesia menjadi window to Indonesia and a treasures Jendela untuk melihat Indonesia dan pusaka-pusakanya. Dengan ini, saya serahkan kepada Ibu Menteri Retno Marsudi kain-kain yang Ya, saya kami persilahkan kepada Ibu Obin untuk menyerahkan secara simbolis batik karya Obin kepada perwakilan RI di Luar Negeri yang akan diterima oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Kepada Ibu Obin dipersilakan. Mohon diterima. Ibu Redo. Terima kasih banyak Ibu Obin. Amanah akan saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang bertugas di luar negeri. Hari ini saya hanya bisa menyentuhkan selain, perlu saya kasih lihat karena saya akan menulis satu persatu caption dan keterangannya apa saja itu. Ini adalah setumpukan kainnya semua yang sedang saya persiapkan. Dan nanti, kalau sudah selesai, saya tulis satu persatu captionnya, saya menjelaskan cara pembuatannya, dari daerah mana motifnya, dan layoutnya apa artinya nanti akan saya siapkan semuanya dan untuk diberangkatkan ke Kebumen. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Obin dan Ibu Retno Ltpudi. Ya, beranjak ke segmen selanjutnya, yaitu peminjaman batik lawas dari Yayasan Batik Indonesia kepada perwakilan RI untuk itu Mari kita saksikan dahulu video Yayasan Batik Indonesia sebuah Yayasan yang didirikan untuk pelestarian perlindungan pengembangan dan pewartaan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia ini dia Yayasan Batik Indonesia Jiwangan kaya, wasiat budaya tak terhingga, melestarikan batik Indonesia. Sekian tadi video kiprah Yayasan Batik Indonesia dan kini izinkan saya untuk mengundang Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia untuk memberikan kata sambutan kepada Ibu Yanti Airlangga Hartarto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Batik Nasional. Yang saya hormati dan banggakan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Yang saya hormati dan kasihi, Ibu Obin Yosefin Komara. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Pimpinan Eselon I, Kementerian Luar Negeri. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang hadir dalam acara ini yang saya hormati dan banggakan seluruh pengurus Yayasan Batik Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya atas nama Yayasan Batik Indonesia sangat berterima kasih atas penerimaan yang baik oleh Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, atas niat baik kami untuk menitipkan kain-kain lawas koleksi Yayasan Batik Indonesia kepada Kepala-Kepala kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kami percaya bahwa kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menjadi jendela bagi masyarakat internasional untuk melihat keindahan budaya batik Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Obin, setiap helai mempunyai soul yang sangat luar biasa. Kami berharap ini merupakan suatu awal yang indah dalam rangkaian kerjasama antara Yayasan Batik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri di bidang budaya dan ekonomi kreatif subsektor batik di masa depan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Luar Negeri beserta jajaran Kementerian Luar Negeri untuk acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis batik pinjaman, dan 10.000 masker batik dari Yayasan Batik Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kepada Ibu Yanti Adelangga Hartarto kembali kami persilahkan. Iya, terima kasih demikian tadi. Eh, secara simbolis sudah diserahkan batik pinjaman. Dan 10.000 masker batik. Iya. <laughs> Ya, terima kasih Ibu Yanti Erlangga Hartarto dan Ibu Retno L.P. Marsudi. Dan kini izinkan saya untuk mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan kepada Ibu Retno L.P. Marsudi, dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Yanti Erlangga Hartarto, Ketua Umum Yayasan Partik Indonesia dan Ibu-Ibu dari Yayasan Partik Indonesia. Ibu Yosefin Komara, Ibu Obin dari Binhaus, para Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Pimpinan Kementerian Luar Negeri, dan para diplomat Indonesia, rekan-rekan media, Ibu Bapak yang berbahagia. Hari ini menandai lebih dari satu dasawarsa perjalanan diplomasi batik Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Tidak hanya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, namun juga sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 tersebut menunjukkan pengakuan dunia atas kekayaan budaya dan komitmen Indonesia dalam melindungi batik Indonesia. Batik Indonesia semakin kokoh sebagai bagian integral dari soft power diplomasi Indonesia dan Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi Republik Indonesia terus berupaya menghadirkan batik sebagai identitas bangsa Indonesia dalam berbagai kesempatan di panggung dunia. Mei 2019, untuk pertama kalinya, di Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan hampir seluruh Negara anggota Dewan Keamanan PBB mengenakan batik Indonesia. Baru-baru ini, batik Papua tampil menghiasi ajang New York Fashion Week di pusat kota Moskow. Selama satu bulan, Pesona Batik Indonesia hadir di Museum All-Russian Decorative Art. Kita semua memiliki tanggung jawab Ibu dan Bapak yang saya hormati untuk menjadi Duta Batik Indonesia. Tentunya termasuk para diplomat Republik Indonesia. Pengaruh batik dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan para diplomat juga dilakukan. Dan guna uh, meningkatkan upaya mempromosikan batik Indonesia di luar negeri hari ini, tadi kita saksikan semua bahwa Kementerian Luar Negeri atau melalui Kementerian Luar Negeri kita menerima hibah batik dari Ibu Obin dari Binhaus yang akan diberikan kepada 132 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan peminjaman koleksi batik lawas yang berusia lebih dari 20 tahun kepada 15 perwakilan Republik Indonesia serta hibah sebanyak 10 ribu masker batik dari Yayasan Batik Indonesia atas inisiatif Ibu Yanti Erlangga Tartto waumum Yayasan Batik Indonesia. Oleh karena itu, Ibu atas nama Kementerian Luar Negeri dan para diplomat Indonesia izinkanlah saya menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama dan sumbangan serta Dukungan yang diberikan kepada para diplomat Indonesia untuk dapat terus mempromosikan batik Indonesia, ibu dan bapak yang saya hormati, batik bukan hanya sebuah hasil karya. Tadi, ibu Obin menyampaikan, ibu Yanti juga menyampaikan, dalam setiap titik, dalam setiap gambar, dalam setiap lembar batik, terdapat cerita. Terdapat filosofi yang dalam, filosofi dan cerita inilah yang harus lebih sering diceritakan, sehingga dunia akan lebih memahami dan dunia akan lebih mengapresiasi karya tersebut. Dan tugas para diplomat, tugas kita semua adalah untuk menceritakan cerita-cerita tersebut, menceritakan filosofi tersebut dan menyampaikan storytelling kepada dunia mengenai setiap lembar kain kain patik Indonesia dan filosofinya ibu bapak teman-teman yang saya hormati diplomasi budaya tentunya merupakan alat untuk mengenalkan lebih jauh Indonesia dan seyugianya menjadi pendukung juga pelaksanaan diplomasi ekonomi. Demikian juga dengan diplomasi batik. Harus dilakukan juga dalam konteks bagaimana menggerakkan ekonomi para pengrajin batik di Indonesia. Tahun lalu misalnya, Ibu Bapak Kementerian Luar Negeri telah mengadakan serangkaian kegiatan promosi batik termasuk table top antara pengusaha UMKM dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menghasilkan total transaksi lebih dari 2 miliar bagi lebih 100 produk UMKM. Jadi upaya mendukung pengusaha batik terlebih UMKM harus terus dilakukan. Nah Ibu Bapak, tahun 2021 PBB telah menyatakan sebagai tahun internasional ekonomi kreatif bagi pembangunan Berkelanjutan, pencanangan tahun internasional ini adalah atas inisiatif Indonesia yang diterima oleh PBB. Tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Dunia tentang Ekonomi Kreatif. Tahun depan juga, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 dan pertemuan-pertemuan G20 lainnya yang jumlah seluruhnya lebih dari 150 pertemuan sepanjang tahun 2022. Dan tentunya saya berharap kita semua dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan keunggulan produk Indonesia, termasuk batik Indonesia. Sekali lagi, Ibu Yanti, Ibu Obin, terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk kita semua selamat Hari Batik Nasional Indonesia 2021 mari kita terus promosikan gunakan dan lestarikan batik Indonesia terima kasih terima kasih Bu Menteri demikian sudah kita lalui bersama acara hibah batik dari Binhaus, dan peminjaman batik lawas dari Yayasan Batik Indonesia kepada perwakilan RI. Di penghujung acara ini, mari kita saksikan slideshow diplomasi batik yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Berikut rekam jejak. Demikian tadi rekam jejak diplomasi Batik Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri. Dan sebelum acara kita tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pemberitahuan. ya Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi konkret kepada para pengrajin Batik, Korpri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, beserta beberapa mitra terkait dalam rangkaian Hari Batik 2021 juga menyelenggarakan kegiatan diplomat peduli, yaitu kegiatan pengumpulan sumbangan dari para staf kementerian luar negeri, baik di dalam maupun di luar negeri, kepada para pengrajin batik yang akan disalurkan melalui Yayasan Batik Indonesia. Bagi penyumbang, akan diberikan travel tiket yang akan diundi pada tanggal 25 Oktober 2021 untuk mendapatkan hadiah berupa batik tulis dari para sponsor. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh diplomat Indonesia yang telah ikut berupaya membantu pengrajin batik dan yang sudah tidak pernah lelah mempromosikan batik Indonesia di negara manapun di tempat ibu dan bapak semua bertugas. Selain kegiatan diplomat peduli ini, rangkaian peringatan Hari Batik Kementerian Luar Negeri juga diisi dengan webinar Pengenalan batik kepada seluruh peserta beasiswa seni dan budaya Indonesia tahun 2021 podcast kemlu dengan Ibu Obin pendiri Binhouse serta kegiatan hari ini yaitu hibah batik dari Binhouse dan peminjaman batik lawas dari Yayasan Batik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Ibu Bapak hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan sekali lagi kepada para Sri Kandi Batik Indonesia, yaitu kepada Ibu Obin yang telah menghibahkan mahakaryanya kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri, dan kepada Ibu Yanti Erlangga Hartarto, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, yang telah meminjamkan koleksi batik lawas, serta menyumbangkan masker batik, untuk semakin memperkuat diplomasi batik Indonesia. Kita semua berharap, kiranya dunia semakin mengenal batik, dan para seniman, pengrajin, dan UKM batik mendapatkan dampak positif konkret dari upaya promosi tersebut. Acara selanjutnya adalah penutup dan ramah tamah. Kepada ibu dan bapak sekalian yang ingin saling menyapa dan beramah tamah, kami persilahkan tetap berada pada jaringan Zoom ini. Namun sebelumnya, acara akan saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari ibu dan bapak sekalian. Mari kita terus galakan diplomasi Batik Indonesia, dan dengan ini acara akan saya tutup. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi O.